Mama, eh. Ada ada cewek baju hitam bikin saya terpana lihat dia pun di senyum bikin hati terbawa mau tanya tanya dia siapa.